Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslor dimanapun kalian berada. Selamat siang kembali di VTV hadir untuk mengabarkan kabar baik kabar bahagia dan terbaru dari idola kita Lesti dan Rizky pilar Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa bersahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like komen dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, dan vitamin bahagia dari Leslar tentunya Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini Bang Mina akan menyuguhkan pastinya kabar-kabar spesial dan relasi dan Bilar Untuk mengawali perjumpaan di siang hari ini Leslar masuk trending di tiga video persahabat. Perhatikan di unggahan Yaya Nurida Yang pertama video kolaborasi bersama Kak Greta Agatha di channel YouTube-nya Kak Greta nih persahabat ya. Ternyata ini masuk trending 29 di YouTube. Rumah Leslar penuh barang Bilar dan BBL L doang masuk 29 di trending YouTube. Wow ini sih luar biasa. Hingga komentar pun banyak sekali diberikan. Salah satunya. Dari akun Juni 51 mengatakan Berkahnya di vlog orang-orang lagi ya Kan bener-bener ada kebanggaan puasi yang punya YouTube-nya. Wow Lebih-lebih lagi punya LE LA Juga bisa trending Amin Mudah-mudahan ya Youtube Rizky Bilar dan level Entertainment pun Mudah-mudahan bisa masuk trending Dan kita lihat juga persahabat ya di video yang kedua Kali ini membahas Tentunya mengenai ulang tahunnya Bunda Lesti, surprise dan pakai martabak, lilis darawangi official tuh nama channel YouTube-nya, Ternyata itu masuk trending 36 di Youtube, wow. Padahal penontonnya pun bersahabat ya, ini standar, dan kita lihat masuk trending 36. Kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh Yayan Nurida, Masya Allah di channel orang lain bisa masuk trending dengan viewers dan like komen yang masih kecil. Tapi kenapa untuk channel sendiri sulit banget tembus trending? Kadang sedih juga, tapi tetap semangat, mensupport Leicester Entertainment dan juga Rizky Billar YouTube. Semoga kedepannya konten dan videonya mudah untuk tembus jajaran trending lagi semangat. Amin. Mudah-mudahan semangat terus untuk warga Konoha mendukung dan mensupport karya-karya terbaik dari tim Leicester Entertainment. Dan untuk video yang ketiga persahabatan ini single terbarunya Lesti Alhamdulillah. Kita mendapatkan kabar bahagia, Alhamdulillah, untuk single sekali seumur hidup. Video musik terpopuler di dunia ini diurutan nomor 89. Ini kebahagiaan yang pastinya yang kita rasakan. Alhamdulillah, berkat dukungan dan support yang diberikan, dan dalam 4 minggu, itu tembus 17 juta kali ditonton Ini kebahagiaan dan kebanggaan banget untuk kita semuanya Yuk, sama-sama kita support yang terbaik untuk karya-karya idola kita Berikutnya juga bersahabat ada momen video saat ulang tahun Waduh, Masya Allah banget ya bahagia Bunda Lesti Di acara ulang tahun kita melihat kebahagiaan ini Masya Allah Bunda Lesti sambil lompat-lompat tepuk tangan dan senyum lebar, inilah kebahagiaan yang kita rasakan Melihat idola kesayangan kita bahagia Alhamdulillah bahagianya pun ular ke kita semuanya Amin, Masya Allah banget ya Saya selalu untuk idola kesayangan Mudah-mudahan apapun segala urusannya selalu dimudahkan Dan mudah-mudahan segala urusan kita semua juga Sebagai fans sejati Lesnar Mudah-mudahan selalu dimudahkan Selalu diberikan kelancaran, Amin Kita lihat juga persahabat ke kabar selanjutnya Ini ada gambar dari Bang Boril Tadi pagi mengunggah sebuah postingan foto terbaru, masih berada di Dusun Bambu, Kota Bandung, sahabat ya. Lagi menikmati makan, dan ada sebuah kalimat juga yang diposting oleh Bang Boril. Bismillah, sarapan dulu biar kuat hadapin kerasnya dunia. Wow, ini kembali. Ada kata-kata yang sangat luar biasa dituliskan, diposting oleh Bang Boril. Sangat menginspirasi, mudah-mudahan ya kita semua selalu kuat, selalu Kompak dan selalu solid menjadi garda terdepannya Leslar Sebagai fans yang baik, fans yang selalu mensupport idola kita Lesti, Bilar, dan keluarga besar Kemudian juga yang perhatikan Ini ada momen cidukan semalam di kota Bandung Lagi-lagi kita dibikin bangga banget ya oleh Lesti dan Billar. Alhamdulillah idola kesayangan kita memang merakyat banget Jajan aja di pinggir jalan, tuh luar biasa Hingga antusias warga Bandung pun Itu sangat tentunya heboh melihat idola kesayangan kita Lesti dan Bilar Masya Allah banget ya, Alhamdulillah bersyukurnya Orang-orang di sana bisa bertemu langsung dengan idola kesayangan Lesti dan Bilar Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjaga dengan baik Mudah-mudahan juga persahabat ya Kekompakan semakin terjaga untuk mendukung Idola kita ini, untuk selanjutnya disimak juga, persahabat Ini ada video BBL. Aduh, ini sih gemes banget, para ya? Masya Allah, ada sebuah kalimat juga yang diposting, abang ganteng BBL mau dipijit sama oma-oma. Katanya tuh, wow. lagi mau dipijit, para ya? Tetapi di sini kita lihat di kalimat caption yang dituliskan oleh Leslar Tutik. Abang, jangan tanya ini kapan? Sepertinya late post katanya tuh ya, sepertinya late post, jadi jangan tanya ini kapan? Tetap kita Alhamdulillah bahagia mendapatkan asuhan vitamin video Abang L, lagi mau dipijit, aduh Masya Allah banget ya, semakin embul, semakin menggemaskan. Pasnya semakin lucu Alhamdulillah, idola kesayangan kita selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semuanya dan pasti juga kita masih menunggu Cidukan terbaru yang persahabat ya Dan pasti kita juga menunggu Kabar-kabar gembira dan kabar baik Dari idola kesayangan kita Mudah-mudahan kita semua selalu Mendapatkan kebahagiaan setiap hari Dengan melihat kabar-kabar Dan info-info dari Lesti dan Bilar Dan jangan lupa juga persahabat ya Kalian harus wajib nonton Di channel YouTube-nya Bang Adi Sky Karena Bang Adi satu jam yang lalu ini menginfokan Vlog, kolaborasi Bersama Papa Biller sudah diup di channel Youtube-nya Bang Adis Sky. Ngalir aja untuk nama podcast-nya, ya. Yang belum nonton, langsung aja cus. Karena Papa Biller menitipkan pesan juga dan saran yang sangat penting untuk semuanya. Harus nonton full dulu baru memberikan statement atau komentar. Yuk sama-sama kita selalu menjaga dan selalu mendukung idola kesayangan kita. Ini dulu informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Bin ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.